Pendapat netizen tentang The Academy 5, Alhamdulillah persahabat ya komentarnya bagus-bagus Apalagi memang peserta dan kualitas suara di The Al-5 ini luar biasa Persaingan semakin ketat dan pastinya persahabat kita selalu menunggu penampilan idola kesayangan kita Sebelumnya kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Emang keren banget sih peserta di Akademi 5 kali ini bener-bener ketat banget persaingannya. Banyak peserta yang berkualitas sampai-sampai minut aja su susah menebak siapa yang bakal jadi juaranya. Menurut Dang Duter, siapa nih yang bakal jadi juaranya? Coba share pendapat dangduters di kolom komentar. Pasir untuk keluarga Konoha selalu menunggu idola kesayangan kita tampil dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia dan pastinya kabar gembira dari Bang Boril, Lesti billar kembali akan tampil di acara dangdut Academy 5 Final Audition malam ini. Rizky Pilar sudah dipastikan akan menjadi host dan bunda Lesti akan menjadi juri malam ini. Hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Wow, tampil bareng lagi, sepaket lagi, malam hari ini, idola kesayangan kita akan memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Disimak persahabat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, Dangdut Academy 5 Final Audition nanti malam. Ada penampilan mereka berdua, Leslar. Jangan lupa, live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya, terima kasih. Semangat. Itu, sudah diinfokan oleh Bang Boril ya, untuk jadwal Bunda Lesti dan Papa Bilar hari ini. Mereka berdua tampil bareng di acara Dangdut Akademi 5 Indosiar. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan ya untuk menyaksikan Idola kesayangan kita akan tampil bareng kembali di acara dangdut Akademia 5. Kemudian juga yang kita lihat diunggannya bunda lesti 16 jam yang lalu yang memposting foto yang sangat cantik. Masya Allah senyumnya membuat kita bahagia banget ya dan kita lihat di sini banyak sekali komentar dan respon yang diberikan. Di antaranya ada tv Fitri karlina. Tefitri mengatakan di kalimat komentar Dede cantik mau kemana nih? Katanya tuh, Masya Allah Dan kita lihat juga salvo kalimat komentar dari Bang Adi Sky. Bang Adi Sky mengatakan Siap bu ketum, enak nggak disupirin Rizky Bilar jalan ke Ancol Wow, disupirin Papa Bilar jalan ke Ancol nih persahabat Dan langsung dikomentari oleh Bunda Lesti Bunda Lesti hanya bisa tonton berkomentar ketawa ngakak tuh bersahabat ya Pokoknya idola kesayangan kita madem-biasa banget, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga kita mampir ke unggahan Leslar Entertainment. Baru saja memposting foto Bunda Lesti, di persahabat ya, ada sebuah kalimat pertanyaan. Kira-kira apa ya jajanan pasar yang paling Bunda Lesti sukain Ada bakwan, pastel, onde-onde, dan telur gulung Cap-cip-cup -cup -cup tuh persahabat ya yang tebak jajanan apa yang paling panda suka Komen di bawah tuh Banyak sekali yang bilang telur gulung persahabat ya Yang disukai oleh pandanya Abang L Masya Allah Kita lihat juga persahabat di kabar berikutnya Kali ini kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan dari Igun Sudarmono 16 chart musik Indonesia bersahabat Alhamdulillah lagu Bunda Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup Masuk top chart musik Indonesia Masya Allah banget ya Pokoknya kita bangga Alhamdulillah Lagu Bunda Lesti masuk juga nih Bersahabat ya Di deretan lagu 16 chart music Indonesia Kita simak juga bersahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh Igun Sudarmono Saatnya, Orang Dalam menyajikan 30 lagu terbaik minggu ini di 16 chart Music Indonesia. Juara baru minggu ini ada Ayu taf dengan lagu satu satu di posisi 2 ada Flying Hike, 40 48 Berlanjut, Naura Ayu yang masih menikmati sedih di posisi ketiga. Queen Salman tiba-tiba naik ke posisi keempat dan kolaborasi Fleur Floor Fleur, fleur Aldra Karim, Briggs sebat di posisi kelima Wow, alhamdulillah para ya Idol kesayangan kita dengan judul lagu Sekali sumur Hidup masuk Di 30 lagu terbaik minggu ini Di 16 chart music Indonesia Kepatut bangga, patut bahagia banget ya warga kuno Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang tentunya mensupport karya-karya terbaik idola kita, dan pastinya juga persahabat ya, kita masih menunggu cidukan terbaru mudah-mudahan ada kabar baik nih mengenai acara Reuni Akbar Les Lovers Indonesia mudah-mudahan ada cidukan pandanya Abang El ya kita berharap mudah-mudahan ada kabar gembira yang kita dapatkan bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh